Doa kerendahan hati dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Tinggi, Putramu Yesus telah memberikan keteladanan kerendahan hati yang tiada tara. Walaupun Allah, ia telah menghampakan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaannya sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dengan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Terima kasih ya Bapa Atas teladan Yesus ini Berilah kami semangat Yesus sendiri Agar dengan rendah hati kami menganggap orang lain lebih utama daripada kami sendiri. Bebaskanlah kami dari kesombongan dan berilah kami ketabahan kalau karena namamu kami direndahkan. Semoga tidak lagi sakit hati jikalau kami kurang dihargai atau kurang dihormati. Kalau kami diabaikan atau kami dilupakan. Sebaliknya, ya Bapa, semoga kami ikut bahagia kalau orang lain berhasil dan mendapatkan pujian serta penghargaan. Ya Bapa, jadikanlah hati kami seperti hati Yesus, yang lembut dan rendah hati, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.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 seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.